di di Syria di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tukar, ketika dia LSM itu belum baca, ya. dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia sehingga dia mati-matian kalau acara-acara-acara yang ya kayak lah acara-acara membela asasi manusia macam-macam. Eh, dia tokohnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama ki lugu ki lugu itu ya Kiai Soleh yang yang ngajarkan ikhlas saja. Com aneh akhirat. Iku sing dijalui itu lomu sing mono barang rono resolulung ngono tak. Com sobenaning akhirat. Sini resolulung barang sing mono, nang sing rono resolulung ngoro rono. Yo nontok bulan yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Susuwana ya, ges. wujud itu ini akhirat Allah. Ini akhirat gue, demokrasi orang -orang. Orang -orang. Ini terus Mulane kita, kita ngajari uang pon kan iman Allah itu sing wajib wujud. Allah juga semua chip, saya sampai tak berdaya. Sebenarnya, akhiratnya, gue boleh, misalnya, biro demokrasi, ketemu gak biro demokrasi. Terus, nulungku, gue gitu. demo, gue yang mau nubilo, gue mau pesen, gue nolok-nolok, gue sengonok, gue ongkol. Maulana, wajib chip, gue hukumnya Allah, suka Soal nanti, dalam implementasi hukum, gue belok, fakir miskin, Islam kau tahu, LSM tertempur, itu gak apa-apa. Asal itu karena perintah. Misalnya, taruh saja ada pengusuran. Kamu bela janda di situ yang setir. Kalo atas nama hak asasi manusia, hak asasi manusia buka wujud. Ini akhirat, bukul ketemu alamatnya. Niati perintah ya Allah, panjen kondilo, kaum lemah. Tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah buat amir, buat nahi, Allah langgar, sebagai zat yang si merintah kita yang dan yang melarang. Nah, saya kira uang itu dilupakan, itu belok akhir miskin, jadi atas nama Adam, Kok lucu, nyebut Allah itu ragil, atau mulai cilik montok ngaji nyebut Allah ragil. Gereka keren, ngekorak demokratisasi, aku Islam, nyebut Allah serikat ngebor. Gak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut Yang tidak berhak. Kamu bela yang berhak, tapi gue ham atau apa itu berasal mereka kita terbalik macan Allah menyuruh kita bila kaum yang di Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda yang wajib wujud itu Allah kalau Allah. Allah nah, ya termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus misalnya kita seneng tahu dosa itu kurang wajib wujud jadi saya diabaikan sama Allah mau wajib wujudnya jadi hilang dihilang, gampang mau terima Duso. begitu juga amale sampaian, mau wujud hak kecuali no, Allah wujud tapi orang. <MAH> Jadi kita berkata, kadang-kadang nge Nabi ilo, jana, wain jana, di tetap di suaranya, tetap wajib dusane sino, dusane, Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari dan di Tapi kita tahu di wong tidak akan Makhluk yang kukung biawal orang nonyol, nawaitnya pura orang nonyol, nyolong angin nih rohken nyolong di musafah sakita. Berarti rohken marat nyolong di musafah sakita sing sugu. Jadi begini rohken nyolong di jadi kalau nawait biasa nol, rohken kau laku jupok dua ku, dua ku si di gaw musafah di jupok kau laku jadi denger rohken kalau rohken so musafah so tak paling mana tapi syukur rohken yang mikir oke nyawa Mustafa. Nah, yang beliau kan hukum. Nek hukum diketok anakane penjara mbok digundul keritingnya, pokoknya hukum. Oke jupuk duit Nah Allah bahasa anak iki lu den kawula ku jupuk duit Mustafa aku mau ora apa jadi pengiran yo Mustafa ra iso Gusti'in. Dia Duitku sih dicuwar Tapi Menurut saja dua-dua aku, aku akan <tuh> ke Aben, masih di Amo Jadi, nyesel sama, yang pun bisa ikut ke Laih Kwas Bagi kalau ikut ke Laih Kwas ikut ke jadi Jadi gampang banget Perkara ini, karena Adam pun so, bisa Ya, kalau balik ini malik Jadi, Nabi Adam itu Omatis yang asal lu tetep nangis, misalnya tapi ada. Roh Roh kan nyalang sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku, butuhku. Paling ada ini, pos, betul dong, sebelum nunggu, bebas nawa ayo, deh, oke oke. Iku soben, tapi ini akhirnya gue ngerasa iki lu, iku soben, ini lagi-lagi Makanya Allah yang pura tuh gampang banget. Senar contohnya Allah, maksudnya mereka berdoa Allah, sing dijupuk itu ya ini Allah dasar itu. Beliau nego nya cuman bahasa rohainya yang dua mus. Tapi misalnya Allah bahasa nabi ya di akhirat Ruhin, taulaku, jupuk, duaiku, sing dijawab, mustafa. Lalu Ruhin, jupuk, duaiku. Kan kau nolitlah istilah mus, mustafa. Mereka Allah tak semuajibujuk, lihat ini kan bisa silang termasuk ngamal bisa silang istriku malah malamnya nakus wakho menamuh fadlilillah ma punamun rohmati jadi lengi lengi ini penting kolator laturakan, jadi kadang-kadang bangku perlu ilmu hakikat. ya guling-gulingan malah nih mas yurdi nih mau kau mau terwali itu mau temul tasen boleh si ireng. anamut nibun anamuti on anak asi antarohimun antarohvirun jadi napa anta afi Haldihi salasatun bisalasati Wasayah liban awsofuhu awsofi Jadi Orang mali ini Untuk jadab Dungu tentang Muntazim Ya Allah Saya ini mudnib Orang yang banyak salah Saya ini orang yang banyak maksiat asil. Tapi engkau sifatnya Ghofur Engkau sifatnya Afi Afi itu pemaah Yakin Bistibutan lucu Sifatnya yang jenang kalah Sifat pulung Jenang pengira Sifatnya kalah Sifatnya Sifatnya Makhluk mana nih? Kan Yoral lucu, misalnya sifat wofuri Allah, tukaran be maksiatam sebulan si menang, maksiatam lucu boka, menang di hidrogrup, menang rematik pengairan, rematik terkasih raker, buah nendang, ya nah, yura, kan Yoral lucu misalnya sifatnya Allah, kalah be sifatnya, manusia, mengadainah beli kadang, nah, pendidikan, wong sing persolat, sappahabwa, salasan, wa salasin, wahamata wa salasan, wa salasin, wa kabar wa salasan sumbakala tamamat mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahumu kullul hamdu wa bihi huwa ala kulli syaiin hu firadun nubu hu firadun nubu wa inkarat risaja badil pasti terusane kabeh disupura serajatane jumlahe sak untu esuk iki padange lagu nang nengke rojak teng kawulan terus nenggone mati wis supura kabeh karena jare awu nggih enteng wae Ya, tapi masalahnya, nais di tegir seneng dusun, tidaklah yang ngelakatnya kalimat itu. Untuk rapat itu rapas, telung-telung, itu orang gremeng. Parang-parang, lagi pintu harus gendir. Jangan lupa. Mula ini curiga, yang <tuk> di sini merita. semuanya masih lelok, 10-70 puluh. Suat. Suat. <tuk> Satu semua, suat. terus Satu. mau sebuah menit. 10-70 berarti lima. 10-70 ketelen demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Semujud itu Allah Subhanahu wa taala. Lain la iman, di iman Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas, margo yo perintah Allah dikengken bela kaum allah tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita bukan yang lain. Mengenai tauhid pun biasa alamnya, ini rumah modern ini singgah sih, singgah mungkin kertas Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. HP. Di tangan kiri? HP. HP. Kemudian ini tak benturkan. Ter. Benturan itu ada apa enggak? Sama yang siapa? ada. Soal ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam, nggak ada. Yang ada ini dua HP. Kalau dibenturkan keras, sininya benturan. Kalau dipisah, sininya pisah. Lalu kamu cari makhluk jenis pisang rupa biaya, ya orang blok, blok blok. Nah ini jenis Amrod ektibarion, di dunia itu kan ada Makanya kan ada ilmu Taufet, ilmu Kalam, ini wana kanan Daroja wujud itu ada, siji wujud dan hakikian, itu namanya Allah do. Ada wujud dan nisbiyan, ada wujud dan ektibarian, ada wujud dan dihniyan atau suwarian seperti ini, yang ada ini dua hati ya. Kan? Ini bisa kamu pegang, ini hati, ini ada warnanya, ini kamu pegang Tak antam nobel, beli rugen, ya ini wujud Jeninya wujud Terus ketika saya dempetkan, ini jeninya apa? Dempet, istimak. Ketika saya pisah, jeninya istirah. Lalu pisah ini wujud, gak? Enggak nah. Ijtimah juga enggak? Ijtimah itu rupaannya hijau istirah. saya kira kamu lagi maku-maku Wah, masih menunjukkan hati. Nah, membiarkan manusia beragama itu jadi demokrasi. Terus, demokrasi itu apa sih? Mama, wujudnya ada demokrasi ini. Warnanya kan demokrasi itu, dah, dah, laga adab. Oh, bela-bela nih, mati-mati terus kok sebanyak Fatih ku Nah, ambillah, ambillah opo Meskipun nanti lewat perintah Allah kita ambillah kalau lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut, di tapi mengatimu tetap faktornya bela bela. Margu itu sebuah, sebuah. Kadang-kadang orang salah paham, orang wujud juga digulai. Mereka ada sholat, itu salah harus khawatir, gak ditempat. Sebuah wujud itu kue. Nah, ini juga jenis anak ini juga jenis wujud. Ya, sudah seperti itu. Awol menerima kamu asal sujudai soha ya sujud. di citrima, tapi kira iso mandala sujud sujudan di kustio sekelu kue kueku sing cerinya sujud mulan di sate asik cerinya master cerinya sajid anggar wong sengelakoni sujud cerinya sajid, dan wes inamaya takopel wong menalung papi dengar kue takwa sujudan di titom, manane yo kueku sing titom bora toh sujud sujud di raulong sing titom sujud manane pitong bogo wong ye yehku tilipu anonogo subah. So, sekarang orang itu mulai tidak tahu itu Kalau bela demokratisasi, seakan-akan ini makhluk wujud Yang bisa membela dia, mensafahati Dia Kan maksudnya? maksudnya Ini yang wujud tapi Kalau begini namanya Kumpul istimak, kalau begini Iftirat, tapi istimak sama iftirat Ini tidak wujud hakikatnya Karena ciri utama barang wujud itu bisa Dilihat, bisa diraba bisa dilacak Atau bisa yukol Bisa dinalar Misalnya Abu ada kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada Khalid. Nah, kowe somuni istimewa itu wujud. Tangan wujud. ini, kuda HP nggak tak ceceru cenderung wujud. Lebih jauh wujudnya nanti. Yang kecceru cenderung lebih jauh wujudnya. Abu kumpul lu nanti. Empat HP, udah, HP ini sempat. Sing garan kumpul nanti coba. Nggak ada. Ini jenis itibari ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan pusat. tapi dua hal ini sama-sama ndak. Ndak. Ndak ada horizon dalam faktanya. Meskipun ada secara ikhtibarian orang akan menganggap itu ada. Dering-eling ya, terus ben yakin yakine ulama marai kita kon yakin dat pertama iman iku Allah. Allah itu dat sing wajibin wujud. Dat sengguh-sungguhte iku Artinya enggak kebayang layu, aku tuh makna lunak. enggak wujud itu enggak kebayang Dengan adanya makhluk yang seperti ini, kita pasti yakin holiknya itu wujud. Kalau nanti hidup, pertama sampai setengah tangga setengah wis kalau nanti di depan, dia ya, tengah tikus lagi setan di depan. Kan ngetikannya Nabi ini bu Setan itu selalu meridu kamu Sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan Pertama siapa yang bikin gunung Kamu jawab Allah Siapa yang bikin bumi Kamu jawab Allah Semuanya kamu jawab Allah Lalu setan ini membakar hati kamu Dengan bertanya Faman Lalu Allah sendiri asal-usulnya Siapa dan yang bikin Siapa Ngetikannya Nabi Kalau sudah sampai seperti itu Kamu harus berhenti Bagaimana set kalau semua disana di TV, di TV, tidak senang mangan mangan tidak senang turu turu. Bagaimana setan ingin ke was-was, mereka ingin ngorok, kan entah ini sesok Sesok, cintanya ini boleh tangi ngopi Dan ngopi, cintanya ini juga mikir BPKP, kan bingung, ya Juga tidak tahu mikir, tersakat Allah mau Jadi, ngalah ini, uang bingung hutang, kadang jadi suarga Perkara orang mikir Allah Kalau nak mikir Allah, malah kena pikiran setan paman kalau kamu hasilnya, tidak ada Allah itu Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. ayat Oke begini cara sama ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang biru wujud. Faktor apa saja yang wujud. Sekarang bumi ini kadang wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam sesuatu yang nihilisme atau enggak ada, kemudian alam ini menjadi ada berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stress apa beda? Faham belum maksudnya? Nah ya, nah, alam ini adanya alam dengan ada dulu mana kan dulu, dulu dah. Tapi ketika dulu tidak ada, ini pasti ada di luar alam yang wujud, yaitu yang kita yakini Allah, yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus, kalau tidak ada, ini alam wujud. Berarti ke barang tidak ada, menjadi sebab. Kalau tidak jadi, sesuatu yang tidak ada tentu tidak bisa jadi Sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang Adalah yang ini kita sebut Allah disebut Musabibil Asbar. Penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu Kamu istilahkan Allah atau Musabibil Asbab atau Tau-Tau macam macam-macam Allah itu Musabibil Asbar. Kemudian di Islam Allah Musabibil Asbab disebut Allah tapi, utama Allah orang mau itu semua teh wujud sebab semua teh wujud sebab wali kuminduai disaingin. Ya. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada set yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada set yang wujud mendahului alam ini. Lase ini kita sebut Allah mengasuh so, kulai disaingin. Apa bisa terkulil lah. Fahmi, tinggal <tuk 1 language> masuk deh. Jadi, gue nak kena penyakit, nolai ngilami si Cina, akhir raiso, tinggal ngopi, makanya gak ada yang tinggal. Sesuai setan mau ngintan setan sehingga sebab ibu barang wujud nak barang ada tidak ada gak mungkin jadi sebab mana aku belum lagi melayanin Geneva ya aku betul tuh. Nah masih belum di Kelowni kan Jokelowni so kan, nah raken belum ya wes sesuai tuh Ayo air ungkap ungkap wes katao anjekak kambinan tuh sebab tuh wes hidung setan api bodoh yuppies. Kemudian nanti tanam itu akan dong, kelambinan. Terakhir malah ratigodo. Malah nabi nabi yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, nabi malah diguyu, dimetikan itu agak sore poliiman. Isung poliiman maafin. Tapi kalau ulang jenengan dengan cara nih Pokoknya urutan itu yakin Allah dat sing harus wujud dulu sebelum alam. Jadi kita sebut wajib wujud nabo itu wujudku maka kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing sebab harus sesuatunya itu wujud nggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada <tik>